Nah kita harus siap menerima Apapun berita kabar yang datang dari Allah Cocok tidak cocok Dengan pikiran kita dengan hawa nafsu kita Kita ini harus memaksa diri kita untuk menerima syariat Karena yang benar datang dari Allah yang dari kita ini jelas salahnya layu'minu ahadukum hatta mayakuna hawahu tabaan lima citupi innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruh wa na'udhu min sururi anfusina Wa min syayi'ati a'malina May yahtihillah falamudillalah Wa mayyudhlilhu falahatialah Wa asyatu alla la ilaha illallahu wahtahu la syarikalah Wa asyatu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammadin wa alihi at-tahirin Wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa a'udzu wa a'udzu kalimatut taqwa wa khairul milal millatu ibrahim wa khairus sunan sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam Wa asrafal hadis zikrullahi azza wa jalla Wa khobar wal qasos Hada quran Wa khairal umur awazimuha Wa sharal umur muhtasatuha Fa inna kulla muhtasatin fit'ah Wa kulla bid'atin dholalah Wa a'mal a'ma Ad-dholalah tu ba'tal huda Wa khayral ilmi ma nafa'a Wa khayral huda matubi'a Wa sharral a'ma Amal qalbi Wa khayruh za'at At-Taqwa Bapak Ibu Muslimin Rahimahkullah Kita bersyukur Kepada Allah malam hari ini Kita masih mendapatkan Nikmat, rahmat dan karunianya Sehingga kita diberi kemudahan Dan kelonggaran untuk Melakukan ibadah Salah satu bentuk Dari ibadah Dan to'at kita kepada Allah adalah kita mendatangi masjid, melonggarkan hati kita untuk datang ke masjid, melakukan amal soleh. Itu adalah ibadah. Demikian juga kita mempelajari ilmu-ilmu Islam, mempelajari dinul Islam. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mempelajari ilmu-ilmu Islam Dengan mengetahui dan memahami ajaran Islam Kita akan diberi pelajaran, pengertian, pemahaman Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa menata hidup kita menyesuaikan hidup kita itu menurut kata Allah, menurut apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ajarannya yang menjadi sumber pegangan hidup kita kaum muslimin yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita pelajari dinul islam kita akan mungkin menjadi cocok hawa nafsu kita dengannya tapi juga perlu kita sadari ada perkara-perkara yang hawa nafsu kita itu tidak cocok dengan Al-Quran atau Hadis pikiran Pertimbangan akal dan hawa nafsu itu nah, bisa jadi. Jadi, nanti kalau kita pelajari Al-Quran dan hadis, itu tidak cocok, tidak sesuai. Nah, kita harus siap menerima apapun berita kabar yang datang dari Allah: cocok, tidak cocok.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 Andang Dianggap beriman Kalau Hawa nafsu kita itu Mengikuti yang dibawa Oleh Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Jadi kita ini harus Siap keadaan Semuanya Cocok atau tidak cocok Tidak tersinggung Atau tersinggung ini ngajinya kok menyinggung-nyinggung ngajinya ini kok menyinggung perasaan yang nyindir ini. jadi kita harus persiapkan, kita rubah kita longgarkan hati kita untuk menerima nasihat-nasihat karena yang dibacakan kepada kita ini dalil nah kecuali kalau pikiran nalar pendapat pendapat itu masih bisa ditolak kecuali pendapat yang jelas dalilnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wa'ali wa ma shohal hadis fahuwa itulah kata para imam para imam madhab baik imam safi'i imam maliki, imam Habali, imam ahmad imam-imam yang besar itu mereka menyatakan ma hadis kalau ada hadis yang soheh fahuwa madhabi itulah pendapatku jadi kalau pendapat-pendapat itu ternyata dikalahkan dengan hadis-hadis yang soheh maka pendapat itu itu bisa digugurkan tidak diterima demi untuk menerima hadis yang soheh <tuh> Kita pelajari kitab Um Dadul Ahkam. Hadis nomor 4 dari Bab. Hadis nomor 3. Al-Hadis Yushalis. An Abdullah bin Omar bin al radhiyallahu Dari Abdullah bin Umar bin Khotob, anaknya Umar bin Khotob itu namanya Abdullah. Namanya ya Abdullah bin Umar. Karena nama Abdullah itu banyak, sehingga orang Arab itu harus jelas binnya siapa. Ada Abdullah bin Masud. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin titik-titik di dalam hadis yang ketiga ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma. berkata, roki itu yauman, saya naik pada satu hari, saya mendatangi tapi tempatnya itu naik, gitu. sehingga kalau dari bawah ke atas ini Roki, nah Rocky itu kita naik tempat pada satu hari ala baithi Hafsoh pada rumahnya Hafsoh Hafsoh itu anaknya Umar bin Khattab juga jadi Ibnu Umar dengan Hafsoh itu adalah saudara kandung, kakak beradik maka Nabi ini adalah kakak iparnya ibnu Umar. Jadi ibnu Umar ini adalah apa? saudara ipar. Kalau bahasa kita apa gak? Ponakan gih. adik, adi ipi. Adi ipi Nabi ini, ibnu Umar. Sehingga. Nah, boleh lalu lalang masuk ke rumah saudarinya tentunya dengan atap-atap yang Islam itu Nabi alaihi maka saat itu saya melihat Nabi hajat <yakudi> hajatahu beliau menyelesaikan hajatnya menunaikan hajat menyelesaikan hajat bulan-bulan niki kata tiang enggak ada hajat Sering kita dengar ucapan hajat-hajat. Kalau bagi orang Arab mungkin akan jadi lelucon. Karena hajat itu maksudnya masuk wisi, menunaikan berak atau kencing. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kebiasaan Arab dengan kebiasaan Indonesia itu berbeda. Hajat kalau menurut orang Arab ya wisi, menunaikan berak atau kencing. Kemudian kalau menurut kita ini kepentingan-kepentingan keperluan kargawi itu hajat. Yang dimaksudkan hajat di sini ya hajat hajatahu menyelesaikan hajatnya itu ya menyelesaikan kebutuhan pokoknya kencing atau berak Nah, kalau Ibnu Martun naik mestinya rumahnya Hafsah itu ya berada di di atas. Wahyu karena istri-istrinya Nabi itu ada yang berdekatan, jadi kamar-kamarnya itu bersebelahan. Nah, termasuk Aisyah dan Hafsah ini, ini bersebelahan dan harmonis rumah tangganya Nabi. Makanya kalau kita mau punya istri dua itu, ya niru Nabi dibikinkan rumah bersebelahan tidak apa-apa asalkan tidak tukaran oke bu kemudian itu jawaban berarti berat <guluh> kalau berat berarti dibikinkan rumah yang berjauhan seperti Nabiullah Ibrahim yang satu di tempat ini, yang satu di tempat sono beri bu juga berat <guluh> Padahal di akhirat di surga itu minimal, bahkan penghuni surga yang paling rendah itu diberi istri dua minimal dan dicabut oleh Allah di hati mereka itu rasa Gil, jadi hasad, dengki, sampai cemburu itu tidak ada sama sekali, bahkan selalu bersyukur kepada Allah punya madu. Alhamdulillah kata bidadarinya ini kelompok sangat ditiru bidadari huril ini itu bicara kepada suaminya Alhamdulillahilladzi ahya nalaka walhamdulillahilladzi ahya kalana segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami untuk kamu wahai suamiku dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu, memberikan kesempatan kamu masuk surga ini lana untuk kami nah jadi disediakan jodoh dua minal in, menurut menurutkan ulama itu salah satunya adalah mantan istrinya ya waktu di dunia yang ikhlas dan ridoh hidupnya untuk beribadah dan beramal sholah sehingga mendapatkan rahmat dari Allah masuk surga yang satunya dari huril in bidadari surga yang bermata jelin Faroh ayatun Alaihi Wasallam meyakuti hajatahu mustakbilah sam nah dilihat oleh Abdullah bin Umar saat itu saya melihat Nabi SAW menunaikan hajatnya menghadap ke arah Sam nah, Jadi Nabi di Medina Itu Nabi Berak atau kencing menunaikan hajat itu menghadap ke arah Sam Nah yang arah Sam, daerah Sam itu adalah tempat ketika Nabi menghadap Mustadbirul Ka'bah Nabi itu membelakangi Ka'bah Padahal di dalam hadis sebelumnya itu dilarang la tastakbilu kiblah. Nah, jangan kalian menghadap ke kiblat atau la tastatbiru al-qiblah. Atastatbiruha. Jadi tidak boleh menghadap ke arah kiblat juga tidak boleh membelakangi kiblat waktu menunaikan hajat. Nah, tetapi di dalam hadis ini Nabi sendiri dilihat oleh ibnu Umar Waktu membuang hajat Menyelesaikan menunaikan hajat itu mustakbilal Sam Mustadbilal Ka'bah Jadi Membelakangi Ka'bah Menghadap ke arah Sam Padahal itu dilarang Nabi sendiri Mengerjakannya Nah ini menunjukkan bahwa Hukumnya jawas Boleh Menghadap atau membelakangi kiblat itu selama dalam keadaan tertutup, pahamnya demikian. Tempatnya bangunannya itu tertutup. Jawa al Kaabah, Indakodo ilhaja. Jadi bolehnya membelakangi kiblat. Pada saat menunaikan hajat, wa yufi tubi anahu fil bunyan. Tetapi ya, di situ disyaratkan memberikan kaitah kalau berada dalam bangunan. Jadi dalam keadaan tertutup tidak dalam keadaan terbuka. Bun, jelas sih. Seperti yang kemarin bulan yang lalu ditanyakan bagaimana kalau tempatnya begitu kan dosa apa tidak kan gitu ya nah ini terjawab hadisnya Duk boleh dengan syarat kalau dalam keadaan terbuka wajib bersatir membuat satir bersutro jadi kalau dalam keadaan terbuka wajib ada tutupannya supaya tidak tampak dan terlihat oleh Halaya oleh orang lain jadi harus ada satirnya, penutupnya enggak tahu penutupnya itu daun pisang, payung, atau alat-alat atau orang sebagai satirnya pokoknya ada tutupnya, tidak boleh terbuka kemudian yang kedua bisa kita ambil pelajaran di dalam hadis ini kalau menghadap ke arah Sam waktu itu adalah arah Baitul Maktis Karena kiblatnya sudah berubah Jadi tidak ada masalah soal apa itu uang hajat menghadap ke arah Baitul Maktis ya, Tidak boleh menghadap ke Baitul Ka'bah Perpindahan kiblat itu ada di dalam surat Al-Baqarah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram Niki hadis nomor 3. Jadi dalam keadaan mungkin tempatnya itu seperti itu ya. Keadaannya memang emergency bangunannya seperti itu asalkan tertutup nah boleh membelakangi kiblat, tidak ada masalah. Selagi perlu diperbaiki, selagi masih bisa dibangun yang diupayakan tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian hadis yang keempat lurus namun bukan hadis ini. Kalau madosi Al hati ri an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu annahu qala Hadis ke-4 ini dari Anas bin Malik. Sejak umur 10 tahun Anas bin Malik ini hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunya adalah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anahu Kola sesungguhnya dia berkata bapak Pak Ibu, Ibu kalau misalnya ngantuk boleh dinikmati apa yang ada di hadapannya. Nek wonten, biar tidak ngantuk atau caranya agar tidak ngantuk bisa bergeser, pindah tempat sedikit. Jadi dalam pengajian kita ini boleh ngaji sambil makan sambil minum boleh nah, niat tujuannya supaya tidak ngantuk nah, karena ini juga bagian dari kebutuhan nah, sebab kalau nanti itu kita ngaji, kita ngantuk tidak memperhatikan ilmu jadinya kita tidak dapat ilmu karena Rasulullah adalah <tuh> Rasulullah ya <tuh> da'ulul kholat beliau masuk ke tempat jamban alakolak seperti di bawah kamar mandi tulisimawan kolak nonton kolak itu kamar mandi faahmilu anak maka saya membawa wagulam dan seorang pemuda tidak disebut namanya dua orang ini kata Anas bin Malik idawatan min main timba dari air idawah itu ya, saya artikan timba karena dimaksudkan adalah alwiak ah sogir wadah yang kecil nah, seperti timba kan berisi air wa anazatan dan tongkat jadi bahwa timba dan tongkat tekan fayastanjibil maka beliau bersuci dengan air Jadi beliau, beliau itu bersuci dengan air Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Masuk ke tempat menyelesaikan hajat Kamar mandi Yang disebut kholak itu Ini Anas bin Malik dan seorang pemuda Ini tidak disebutkan namanya Yang jelas adalah sahabat yang dekat dengan Nabi Tapi masih kecil, masih muda Itu membawa alat untuk bersuci Di tempat kamar mandi itu Timba dan tongkat Tidak tahu tongkatnya untuk apa ya Wallahu alam Ya orang yang memang membutuhkan tongkat ya Bawa tongkat untuk terkenan atau apa wallahu alam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan bersuci dengan air. Karena waktu itu adalah keadaannya buang hajat besar. Menunikan hajatnya, berak dan kencing. Nah, sehingga kesucian yang lebih utama untuk dilakukan atau al-istinja itu itu dengan menggunakan air. Kalau tidak ada air maka dengan batu atau dengan alat-alat yang meresap yang kering kelaras pisang atau apa gitu? niki Napa niki niki tisu, jadi ke kamar mandi karena tidak ada air, bawa tisu mau kalau jenengan ten bis ten kereta api, airnya tidak ada, habis nah, cari tisu atau kain-kain atau dibawa ke kamar mandi, buang aja kemudian dibersihkan dengan alat tersebut nah sehingga di dalam hadis ini kita ambil pelajaran para ulama itu mengambil pelajaran bahwa seorang muslim itu supaya selalu mempersiapkan alat-alat kesucian. Jadi seorang muslim, orang yang beriman itu harus selalu ada persiapan-persiapan. Pada saat menunaikan hajat. Apalagi yang, maaf ya, saya terangkan yang kena atau yang punya di dalam tubuhnya pabrik air depo air jadi setiap satu jam 2 jam kencing, satu jam kencing satu jam kencing itu harus persiapan yang kena penyakit-penyakit seperti itu sampai di kamar mandi itu belum ditunaikan sudah keluar dengan sendirinya kadang-kadang seperti itu na'udzubillah min nah itu supaya betul-betul diperhatikan sehingga ketika buang hajat itu dia harus mensucikan kotoran-kotoran dan najisnya itu dan alat yang digunakan untuk bersuci itu baik istinjak dengan air atau batu atau yang lainnya yang disebutkan tadi nah kalau orang yang tidak beriman atau orang kafir tidak peduli buang hajat kencing misalnya itu dimanapun tempat terbuka dikerjakan, bahkan bisa jadi juga kebelet Ya, di tempat itu juga kencing, jadi di tempat tidurnya itu kencing, ya, karena tidak beriman. Atau di luar rumah baru keluar dakwah, nahan jadi berdiri di depan pintu rumahnya, kencing di luar rumah. Kemungkinan-kemungkinan hal ini bisa saja terjadi di tengah-tengah lingkungan kita ini Atau karena tidak terbiasa dengan Ilmu-ilmu Islam Tidak terbiasa dengan Adab-adab Islam Orang musafir pun juga kencing di seberang tempat Berhenti dari kendaraannya Kemudian dia ke pinggir jalan ngadur tenggeriku Dilihat tidak bertutup Tidak bersatra Padahal Hal itu dipandang sepele, dipandang remeh, tetapi dampak dan akibatnya itu sangat besar nanti ketika dia sudah meninggal dunia. Di kuburnya saja akan dihadapkan dengan siksaan, dapat siksa kubur gara-gara tidak bersatir, tidak bertutup waktu kencingnya, waktu intakodok ilhajah. Nah, apalagi akan terlihat yang namanya aurat auratnya akan terlihat padahal itu perkara yang diharamkan jadi waktu hidupnya saja itu kita kaum muslimin harus menjaga aurat tidak hanya waktu hidup waktu mati pun muslimin harus dijaga auratnya yang meninggal dunia perempuan yang wajib yang berhak memandikannya sinten Ya, pertama, suhaib bil jambinya Yang kedua, keluarganya yang ada hubungan darah atau mahrum Nah, kalau tidak ada ya, emergensi, darurat Itu pun harus memenuhi adab-adab dan syarat-syaratnya Jadi, seorang muslim itu harus dijaga, harus menjaga Auratnya termasuk waktu berak atau waktu kencing itu ditidak di tempat terbuka. Di tempat-tempat tertentu, di lingkungan tertentu, itu ada tempat yang namanya kalen-kalen. Sumurap kalen ya, sungai-sungai kecil. Biasanya di situ ada orang dodok, depro. padahal itu di pinggir jalan. Di sungai-sungai ini -sungai kelihatan. Sampai tiang sing lewat tengriku isin kisinan karepe dhewe sing berak otawan deprok teng riku wong aku kebelet ya wekku karep-karepku dhewe iki urusan-urusanku dewi ngontene nah, ini bahaya ini namanya meremehkan perkara yang akibatnya besar nanti dikubur disiksa itu gara-gara tidak tertutup nah, kalau ada sungai-sungai kita cari tempat perlindungan yang menjauh yang tidak terlihat oleh orang kalau tidak ada batu yang besar, kalau di sungai-sungai sekitar kita kita bertutup di semak-semak di situ supaya tidak terlihat. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita berak, pekencing ya, sembarangan di tempat umum, di sembarangan yang terlihat tampak oleh orang lain. Yang kedua, ternyata tidak dibersihkan, tidak bersuci. Jadi mantan pipis ngimpor nih itu penyebab masuk siksa di kubur nanti. Boleh percaya mungkin sami-sami di -sami kuburan sakit ningali, sakit ngeraosaken yang sebenarnya. Karena berita ini benar-benar disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Kan tidak sedikit kita lihat anak-anak kita kencing gitu. Kemudian cawi encawi, ya hati anak-anak kita kencing tidak dibersihkan air kencingnya, habis kencing di nih, gue bosen ini apa gini? Diunjuk nih suale, pun Biasanya seperti itu. Al hadisul khamis hadis yang kelima, An Abi Kota Al Haris Ibni rabi'i Al Ansori radhiyallahu anhu. Nabi nabiya sallallahu alaihi wasallam kala bersabda nabi kata nabi layum signa ahadukum zakarohu biamini janganlah benar-benar menyentuh memegang salah satu kalian akan zakarnya zakar itu kemaluannya itu jangan menyentuh memegang biya dengan tangan kanannya wa ya bulu pada waktu dia itu kencing walaya minal dan janganlah mengusap-usap dari tempat besi kamar mandi jamban itu biya dengan tangan kanannya juga tidak boleh jadi membersihkan dengan tangan kanannya itu tidak boleh. Walaya tanah fasfil inak dan janganlah bernafas pada bejana. Nah, jadi hadis yang ke -5 ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adab dalam menunaikan hajat itu. Yang pertama annahyu anmasil zakar. Bil yumna, halal pun, jadi tidak boleh menyentuh zakar dengan tangan kanan pada waktu kencing ya namanya tidak boleh pun dilampai dilarang oleh nabi ya tidak usah kita kerjakan, jangan menyentuh dengan tangan kanan kecuali darurat karena tidak punya tangan kiri, terputus tangannya yang kiri Nah karena emergensi ya boleh tidak ada pilihan lain. Nah kalau dua tangannya tidak ada bagaimana? Ya deng kalau bersucinya ya dengan kaki kirinya itu diupayakan. Kemudian yang kedua. istinjak Jadi ketika bersuci pun. Tadi memegang dengan tangan kanan tidak boleh. Nah ketika bersuci menggunakan dengan tangan kanan itu. Ini air di bekalan tangan kiri, kemudian tangan kanannya digunakan membersihkan kemaluannya. Nah, itu tidak boleh dilarang. Jadi, menggunakan tangan kanan untuk bersih-bersih, menunaikan hajat itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW nah, yang diperintahkan, ya, secara otomatis, ya, mafhummu itu adalah dengan tangan kiri. Nah, tidak hanya dalam urusan ini menggunakan apa ini tangan kiri dalam perkara-perkara yang di situ ada kotoran ada sesuatu yang tidak layak pantas itu menjadi kewajibannya tangan kiri sedangkan tangan kanan itu ya dipakai pada hal-hal yang baik-baik seperti makan dan minum ini bapak ibu kaum oh muslimin rahimahullah kita upayakan kalau kita ini makan makanan ringan seperti kerupuk, ote-ote, camilan itu supaya menggunakan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ini kita belajar untuk merubah kebiasaan. Napa nah, enten, nggih enten anak-anak kita sering kita lihat makan dengan tangan kiri. Tidak hanya anak-anak, barangkali kita pun juga sering makan, minum dengan tangan kiri buat orang kerasa, tiba-tiba ngumbih, kali serup ngenten, tangan kiri ini dilarang kul biyaminika makanlah dengan tangan kiri wagul ya, bismillah sebelum makan, baca bismillah jadi makan dengan tangan kanan jangan makan dengan tangan kiri kul biyaminika saya ulang lagi, makan dengan tangan kanan tidak, makan dengan tangan kiri kebiasaan-kebiasaan nah, makan ringan makanan ringan camilan-camilan dengan tangan kiri kita rubah namun itu dilengahkan kiwa tangan kulon jenengan kadang-kadang sepuh-sepuh, -kadang, eh, buatan rumahnya buatan krosong karena kebiasaan makan dengan tangan kiri Nanti, niki beto, sendok, situk, beto garpu, eten kerupuk, waktu makan kerupuk dengan tangan kiri. Nah, ini kita ulang-ulang karena memang uh, bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dan menyelisihi sunnah adab atap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, yang ketiga. An nahyu ani tidak boleh bernafas pada bejana. Bejana itu ya seperti piring nih. Piring atau gelas, Biasa ibu-ibu nek ndulang anake panas-panas disebuli nopo Nah, ini dilarang. Wala ya tanafus fil Nggak boleh. Jadi kita rubah kebiasaan yang tidak baik. Kenapa kok tidak boleh? Ternyata menurut kesehatan tidak baik. Bukan karena menurut kesehatan. Kalau kita karena memang Nabi melarang, gitu aja. Adapun hikmahnya menurut kesehatan tidak baik, karena ketika kita nyebul-nyebul, menghembuskan hmm. nafas kepada bejana itu, yang kita keluarkan itu adalah gas atau kotoran atau CO2, karbon dioksida si itu kotoran nah apa maneh sing ibunya tidak tahu sikatan misalnya kuman-kuman di mulutnya banyak misalnya yang dikeluarkan kotoran dari dalam perut ini keluar lewat mulut itu yang keluar kotoran-kotoran kemungkinan besar ada banyak kuman-kuman dan bakteri-bakteri ini bisa saya percaya, orang enak. bilang gitu Soalnya, romoso di tulang bayi tadi, romoso sungkan. Nah, kalau kita, apa namanya begitu ya? Apa-apa, ya enak ya. itu kuman-kuman bau tidak sedap. Ya, kalau bau mulutnya Rasulullah jadi rebutan, tidak hanya bau mulutnya Rasulullah, uh, ludahnya Rasulullah. Saya itu ketika keluar jadi rebutan para sahabat itu. Kenapa itu bisa menjadi wasilah? Tapi itu khusus, tidak boleh diijtihatkan Ini ludahnya Kiai, loh. Ya. <laughs> Mungkin di pada nembek Kiai, Itu Rasulullah, itu khusus. Ya. rambutnya Rasulullah, Sajid bisa jadi wasilah. Waktu perang itu dibawa, itu waktu perang oleh sahabat itu dibawa. Rambutnya Rasulullah, saya salam itu waktu jatuh dari penutup kepalanya. Rambutnya Rasul itu bertaburan, dia tinggalkan peperangan, demi mencari rambutnya Rasulullah nah itu khusus ya untuk Nabi s.a.w. lalil huir, bukan untuk yang lain nah kemudian pelajaran yang keempat bisa kita dapati di dalam hadis ini Bul asya' al supaya menjauhkan sesuatu-sesuatu yang kotor jadi segala sesuatu yang dipandang dirasa itu tidak layak dipandang itu kotor supaya dijauhi. Ah, tidak baik itu dijauhi. Seperti tadi nyebul-nyebul tengganya -nyebul panganan, utawi tengganya wadah. Jadi pada gelas karena uh, nopo umumi isu-isu niku sing diombe nopo wetang, wetang kopi kronosik panas, akhirnya gitu mantuk kan kita tidak terasa melanggar syariat, menyalahi sunnah, sun. tidak terasa telah melakukan kesalahan itu kesalahan yang tidak disengaja, tidak terasa. Kenapa menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam? Ya jadi ditunggu dinginnya kalau panas ya ditunggu dinginnya utawin kepingin cepet betul sah kesuwen bu kalau paringi resep nih paringi es batu bungkul bungkul, ulah itu bahas soto rawan waktu ini pawa panas liyali ani sawing entani ademin kesuwen pak lo di es batu nih campelung akan tangeriku jadi adem di CI mangan entek di CI, <laughs> ngaputen gih bahasannya campur gih, ya. niki bahasannya betul keromoh nih. <laughs> bayanu sarfil yamin wafat liha yasar dalam hadis ini menunjukkan ke kemuliaan keutamaan tangan kanan dan kelebihan-kelebihannya daripada tangan kiri dan ini kita perbuat untuk segala sesuatu yang baik-baik karena karena Rasulullah SAW yukjibuhu atayamun sudah kita pelajari hadisnya Rasulullah itu sangat menyukai menganankan dengan yang kanan segala sesuatu baik tanah ulihi wataro culihi kuli halihi jadi dalam semua keadaannya selain yang dikecualikan jadi bersisirnya itu yang kanan yang diutamakan kalau kita cukur ya cukur yang kanan kemudian makan dengan tangan kanan kemudian Makai sandal atau sepatu ya juga dengan tangankan menganankan segala sesuatu itu adalah sunnah kemudian yang keenam kita dapatkan pelajaran di dalam hadis ini al-iqtina'u binnal itu supaya kita mementing-mentingkan mengutamakan perkara kebersihan kesucian karena kebersihan ini merupakan bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW an fatu minal Nawa? an minal iman kebersihan itu bagian daripada sikapnya orang yang beriman saya tambahi sikapnya orang yang beriman nah, tapi ini bukan hadis ini saya terangkan itu bukan hadis jangan kita mengatakan itu adalah hadis nabi padahal itu bukan hadis nabi jadi itu bukan hadis eh. an fatu minal iman tidak ada di antara para perawi pun yang meriwayatkan hadis itu an-nadzatul iman bukan hadis tapi kalau untuk pengambilan pelajaran ya kebersihan itu bagian sikapnya orang yang beriman orang yang beriman itu ya berusaha untuk menjaga keber, kebersihan nah, kalau tidak menjaga kebersihan nanti yang terjadi ya mosadati wong iman mukmin kok kemproh nah, demikian Jadi tentu eh, terutamalah al almakulat wal masrubat nah, Terumah dalam persoalan makanan-makanan dan minuman nah, Itu supaya betul-betul dijaga kebersihannya Karena kalau makanan-makanan yang kita konsumsi ternyata tidak baik, buruk, tidak bersih nah, Perlu kita waspadai Itu akan menimbulkan dampak sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita Dan itu sudah terjadi Panganan terdana tedanan itu rumah-rumah tempat makan kita itu Bu kalau tidak ditutupi itu akan didatangi makhluk-makhluknya Allah yang kepingin makan kucing masuk ikut andil makan, laler masuk ikut menyerap makanan kemudian cicak ikut andil di situ ya tidak kalah adalah binatang al-fawasik yaitu binatang fasik kalau ada orang segera lari sinten tikus nah nah ternyata itu diantara penyebab uh, diantara diantara sebab-sebab orang itu berakibat kena penyakit tipes itu diantaranya karena tidak menjaga kebersihan makanan penjual-penjual itu nggih monggo supaya memperhatikan betul dalam urusan menjaga makanan karena dijual karena itu tontolan panganan itu dirubung Nobo, lalr lar, itu ternyata tidak baik. Makanya kalau binatangnya apa itu barang yang dijual itu mentahan dijaga supaya tidak didatangi lalriju. Ngau nonton tinjarni lalriju lalr lar kuwatah nempel. Tanggane ayam bagi penjual ayam, bagi penjual daging ngonten nonton nempel nempel tinjuarni biasa. Padahal itu kuman bahaya. Hati si yang terakhir ini kalau menyenangkan, tidak ada kerasan ini kira nek, kerasan malih tambahi malih, ini hadis yang terakhir al-hadis yang ke-6 an-abdillah ibn abbas r.a berkata ibnu abbas marron nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabi melewati di kobro ini dua kubur ada dua kuburan sahabat dilalui oleh nabi Nabi lewat di situ, di situ ada kuburan dua sahabat. Fakola, maka Nabi berkata, Inna Sesungguhnya keduanya itu sungguh keduanya itu disiksa, sedang disiksa di kubur ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar, karena yang wama yantiku anilhawah in huwa illa Yuka, Nabi tidak bicara kecuali berdasarkan wahyu, Nabi tahu karena diberitahu oleh malaikat jibril itu kuburan sahabatmu yang dua sahabatmu itu saat ini sedang disiksa makanya Nabi memberitahu kepada para sahabat nah kalau kita tidak bisa, oh, kita bukan Nabi selain Nabi, tidak bisa tapi heran, banyak orang datang ke kuburan itu untuk mencari pendengaran orang yang ada di kuburan, bebek menowo oleh wangsit, menawa oleh suara-suara gaib, sini ditulai. Masalah Baik masalah-masalah didengar, wasilahnya dengan kuburan, sang terhormat di kuburnya itu yang banyak datang. Begitu itu tidak nyambung, tidak nyambung. Kalau mau minta penyelesaian persoalan, minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Orang yang hidup selain Nabi SAW tidak bisa berbuat seperti yang dilakukan Nabi Lalu beritahu, ini kuburnya sudah disiksa Kecuali ya, kalau kuburannya jelas dari orang-orang kafir Itu jelas Orang tidak beriman Nah kita tidak tahu apa yang ada di kubur dan tak nyambung Di suka tidak bisa, di telpon tidak bisa di, di apa? Di uh, Diceluk-celuk di, panggil-panggil juga tidak bisa dinalar di batin tidak nyambung-nyambung karena insan ilamin salas. tidak terputus amalannya itu kecuali tiga yang nyambung itu tiga ya yang sering kita dengar nah Nabi mengatakan Inna keduanya ini benar-benar disiksain sedang disiksain وما يؤذبا, وما يؤذبا. tidaklah keduanya itu sedang disiksa kabirin. tidaklah keduanya sedang disiksa dalam perkara dosa yang sangat besar bukan karena sebab dosa yang sangat besar disiksa di kubur ada adapun salah satu dari keduanya salah satu dari penghuni dua kubur itu Fakana, maka adalah dia layastatiru minal baul Dia tidak bersatir, tidak bertutup pada waktu kencing Dari sebab kencing Dari ngedalakan kencing Ngedalakan kencing, dia berkencing Tidak ada tabirnya, tidak ada tutupnya Tidak berada di tempat ter, tertutup Itu ternyata salah satu sebab Dikubur itu disiksa Walaupun sebagian dari ulama akhir zaman ini ada yang mengingkari hadis ini kenapa? karena semua hadis-hadis yang berkaitan dengan adab ul-kobri adab ul itu hadisnya adalah hadis ahad hadisnya itu bersendirian hadisnya itu bersendirian nah tetapi bagi kita yang belajar hadis hadis itu hadisnya kedudukannya ahad atau tidak ahad hadisnya itu kalau itu benar dari nabi sohbat dari nabi ya itu wajib kita terima nah bagi mereka ulama yang tidak mempercaya adanya sisa kubur ya tidak usah mengamalkan hadisnya nabi Allahumma ini kamin adabi jahanam min adabil kubri hadis itu diajarkan oleh nabi berarti bahwa kubur itu di sana ada tempat untuk menyik menyiksa ada disiksa ada siksaan di sana itu nah, maka kita wajib percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wamaataku wamanahakum anhu fantahu. Nah salah satunya ini ketika kencing ketika buang hajat itu tidak bertutup itu sebagai penyebab kan hal ini sepele. walah ternyata akibatnya berat. Di depan tadi saya sampaikan di akibatkan di kuburnya nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal akhir adapun yang lain. Fakana yamsi namimah bin namimah adapun salah satu penghuni kubur yang lain itu dia berjalan ke sana kemari dengan namimah. Namimah ini adu-adu. Jadi namimah itu berbicara untuk menjadikan sebab orang itu tukaran jadi ngomong sing nyebapaken wicantan yang menyebabkan itu sing tadi panas saat ini aku tadi tukaran kali bersangkutan atau menimbulkan permusuhan atau menimbulkan hal-hal yang membuat dirinya tidak senang dengan yang diceritakan itu itu namanya mah jadi memindahkan ucapan untuk menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik dengan yang diajak bicara itu, nah, itu ternyata adu-adu atau namimah, utah, wondah, tekno, kita bicara, Nah, itu menjadi sebab siksa kubur. Mulai ini, kurang jenengan, biasa umpami, biasa ngeten nih, monggo mandek, berhenti. Kalau kita membicarakan sesuatu kepada saudara kita, keluarga kita, ternyata itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Dengan yang kita bicarakan, malah menimbulkan permusuhan bertambah besar, bertambah menyebar. Nah, itulah yang menjadi sebab dikubur nanti mendapatkan siksaan. Maka Rasulullah SAW Wasallam ta'jari tatan rotbatan. Beliau mengambil pelepah kurma yang basah. Jadi pangkal kurma atau pangpangnya kurma itu yang basah Itu diambil Fasa koha kemudian memecahnya Memotongnya Nisva ini menjadi dua Faguriza fikuli kobrin Lalu ditancapkan pada setiap kubur Wahidatan satu Jadi satu kuburan satu Satunya satu ditancapkan Nah itu tidak menjadi sunnah ya, Bagi kita untuk menancapkan pelepah kurma atau kayu di kuburan menancapkan Justru sunnahnya itu meletakkan batu atau meletakkan sesuatu yang keras batu yang keras itu berada di kuburan cukup satu saja tidak perlu dua jadi sunnahnya cukup satu saja tidak usah dua kan satu-satu tadi di kuburan satu-satu tidak dua dan tidak perlu dikasih nama Nonton Nek enten maesan pake yang satu saja itu sunnahnya, yang satunya tidak usah dipakai, ditanam saja atau disimpan untuk yang yang lainnya supaya mendatangkan man. Padu nguniku gahilo ngowah adat ngowi adat justru jadi ilok demi mengikuti sun. Sunah nah, itu harus kita rubah. sakit atau buatan Pak kira-kira Lu saya itu lu nih sakit atau Mumpun sungkan-sungkan menjalankan sunnah jangan karena sungkan Dalam hadis yang lain itu nabi dan para sahabat cukup meletakkan satu batas saja di atas Sajani membutuhkan ditanam pun juga tidak apa-apa diurap urap sing roto ditinggikan kira-kira satu jengkal tanah kuburnya itu Mpun-mpun nah, roto ngontong, di atasnya kemudian dikasih batu di atasnya cukup batu mawon masih batu maesan batu dan tidak perlu ada nama atau tulisan di tempat batu itu telah meninggal dunia fulan bin fulan pada tanggal ini de tenger tondon tidak tidak demikian cukup setunggal bah Niki jenengan pun ngaji monggo dia amalkan mulanya nenek sakit niku tiang sedo tiang pecaniku diurusi kali tiang-tiang singmboen Syirik sama sekali itu lebih berkah nonton yang lebih utama mengurusi jenazah adalah alinya keluar keluarganya keluarganya kalau mau kalau bar mampu baru orang-orang yang biasanya karena nanti akan diajari bagaimana kaifiahnya mengurusi jenazah sampai menanamnya itu aku lo ampun asal ilmu nih Bagaimana mengurus jenazah dari awal sampai akhir itu sumbernya jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'onggon ikut amalkan. Jadi faguri zovikuli cukup Nabi itu menancapkan satu-satu pada dua kuburan tadi itu. Ini sahabat sama terhiran-terhiran. ya Rasulullah lima faal al tahada lima faal al tahad. Engkau berbuat ini, kenapa ya Rasul? Kenapa? Mengapa engkau berbuat seperti ini? Kalau Rasulullah menjawab, La'allahu anhuma malam yai Ya mudah-mudahan diringankan Dari keduanya akan seksa Tidak dihilangkan, tapi di diringankan Jadi tidak dihilangkan dari adab kubur, tapi diringankan Ini wawahu'alam, tafsirannya diringankan tribun dimudahkan dihilangkan atau diringankan, nah, di sini itu diringankan, ya, boleh jadi kedua-duanya bisa dilepaskan dari ada kubur atau dikurangi siksaannya atau dihilangkan. Wallahu alam. Malam yaibasa selama keduanya ini kering. Bapak Ibu muslimin rohimahumullah, ini tidak bisa diijtihatkan dengan kembang loh ya. ya. ganti ini karena kakek pelepah kurma kayu Yuliani kurma tidak lalu di apa diijati hati dicari kias-kias ini ganti ini apa kembang kembang itu tidak akan merubah keadaan tidak, ada, tidak akan berkemar berpengaruh bagi si sudah tidak ada hubungannya karena amalan ini khusus dari Nabi SAW dan ini pelepah kurma ngomong kurma kayu kurmai dipotong jadi dua ditancapkan nah kalau kembang bagaimana? sampai kering tidak ada pengaruhnya dipasang kembang tidak ada pengaruhnya nah itu ijtihad tidak tahu ijtihad dari mana pikiran dari mana ya kok mesti sahabat-sahabat yang mati dikalungi kembang, sepantas kok tidak sesuai pas kembang nah, saya khawatir jangan-jangan tasabuh bil kufar menyerupai kebiasaan orang-orang yang tidak beriman ketika meninggal dunia ditulis telah meninggal dunia ditulisi, di itu bersamaan dengan kiriman bunga itu kebiasaan orang-orang yang tidak beriman di dalam Islam Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan demikian jadi, saya ingin jadi naik pun ditanam di kuburan, buat nanti jika i kembang siji loro, telur, kembang-kembang dikucuri pak, Banyu enten itu. Ini. ini tuh kebiasaan-kebiasaan cengkulopah dosi dalilit tengganya hati hadis nabi ini buat nenten. Padahal Islam, Quran dan hadis itu lengkap mengatur kehidupan sampai juga kematian. Samaiku langsung dengan naik enten lahat lahat liang niku, ini tuh tidak di tengah di tengahnya dikasih lubang kemudian mayatnya ditaruh di dalamnya ditutupi dengan papan-papan itu juga tidak sesuai dengan sunnah karena yang sesuai dengan sunnah lahat itu ada di sebelah barat itu dikasih lubang mayatnya dimasukkan di sebelah barat itu namanya lahat lahat dari kalangan kaum muslim itu seharusnya demikian itu kalau kita lihat Alhamdulillah Insya Allah sesuai dengan sunnah ngeten. Enten sing perlu ditaklakaken monggo. Nggih, okay, monggo. Apakah ngambil makanan wadah piring. Okay. Nih saya, saya tidak temukan dalilnya ini. Yang temukan dalilnya itu untuk makannya saja kalau mengambil makanan dari wadah sunnahnya mengambil yang paling dekat dari tempat kita itu ada dalilnya memang jadi yang paling dekat dari dari wadah kita kita ambil nah kalau misalnya kita ingin menganankan ya tidak apa-apa lah Pak jadi diputer kanannya di sini ngantin muter <guluh> Allah, alam ini kulung ya pakai tangan kanan ambil yang terdekat di sing yang tenggeriku hidup di dibunduk dengan mawon. Nah, selama tidak ada dalil boleh kita amalkan <tuh> <tuh> dan sebenarnya kalau kita makan lihat yang dekat kita dengan kita ini jangan lihat yang jauh ini nilai puraan bareng hotel ini pas ketepaan awet sih buat enak tontonan seng ide aja nonton seng atuh nanti nanti gih lindur nih monggo. gih kudu-kudu. kalau kedua. langsung mawon lali. Jadi kalau misalnya waktu sholat kudu-kudu di yakinkan di dalam pikiran hatinya yang yakin sing pundi? Batal napa mboten konten mawon. Nek rumoso yakin batal sedang age bersuci. Nek mirase niku yakin sing buatan batal, itu yang dibangun ya diteruskan. konten mawon niku sing pertama, Gih? Yang kedua Waktu sholat tidak boleh tahan kentut kalau memang kebelet kentut, ya dikentutkan saja. Karena itu kebutuhan tubuh kita. Nah, batal, nih butuh mawon. Ngonten mawon, Tak repot, dibikin mudah-mudahan mawon ya siru, walau tua siru. Ngonten nih? Jadi eman nih sampai mulet-mulet. nah itu malah dilarang. Ngantin jadi keluarkan saja kentut itu, karena kentut itu membatalkan wudhu, membatalkan sholat jadi ya, pilih yang baik dan praktis mpun nutuk-nutuk salam tidak apa-apa itu juga ibadah kita banyak-banyak -banyak ibadah kan kebaikan jadi tidak ada masalah waktu dingin atau waktu situasi dan kondisi memang demikian kebelet kentut ya ya dikentutkan jangan sampai malah dalam hadis itu kalau memang kebelet ketut jangan ditahan-tahan kentutnya itu batal ya sudah ambil air mutu lagi kemudian sholat lagi apalagi kalau sholat sunnah ya sesuai dengan kemampuannya nih malih nomor tiga tata cara minum tata cara minum yang sesuai sunnah yang terbaik dengan duduk satu Minum dengan tangan kanan sebelumnya, baca bismillah. Kemudian, minumnya tidak Glok glok glok glok glok glok glok glok, glok, glok. Sampai puas baru berhenti Tidak Tapi minum kemudian klok klok klok klok klok klok klok klok klok klok itu klok klok klok klok klok klok klok klok klok klok klok klok klok klok klok dengan duduk yang terbaik, kalau situasi dan kondisi tertentu boleh dengan berdiri. Cuman yang terbaik itu dengan duduk. Misalnya kalau jenengan nama soleh, ngecor, nggak nino bo, lulu nganteri lu, kan kalian ngatur terus ngelak nganteri langit sih, nggak ngobedisi, larang nungguin, ya. kesuai, nggak yang udah lulu yang ngecor, boleh minum dengan berdiri. Dalam situasi dan kondisi tertentu. Boleh minum dengan berdiri, cuman yang terbaik itu dengan duduk. Ngonten, Bu. tambahan monggo. Yang terbaik, kencing dengan, dengan duduk, tapi juga boleh kencing dengan berdiri karena berada di kamar. Mandi, tidak bolehnya di luar kamar mandi itu yang tidak boleh. Jadi ya, duduk ya, saya lah dengan jongkok boleh, jenengan dodok juga boleh, dengan apa ya? Eh, nurut enak, eh Jadi kalau misalnya itu bagus, enak, dan itu membawa kenyamanan, ya monggo lah. Nah, seperti kulon jenengan, naik berak lah, dengan duduk, eh ya, duduk eh ngonten, lah duduk ini macam-macam, ya. kadang duduk yang tambal. Nobat uh, tempat buang hajat yang ditinggikan niku ya akhirnya kali ngeinten, kalian jungkuk ngeinten, gisakerso, maten. Yang penting aman dalam tutupan, dalam satra, dalam bangunan tidak terlihat perkara di dalam bagaimana bagainya asalkan tidak membuat dampak keburukan dipersilahkan. Monggo mali nindo nih. Buat anak-anak, ibu-ibu, sikap gih, ih, eh, mungkin-mungkin kau selalu niki, tetesakan tambahan ilmu manfaat, kah? Gih, klonjenengan Allahumma rabbal taqabbal minna, inaka antas sami'ul ul alim, watubu alai na, inakah antat tawa 'ala muhammadin walhamdulillahi robbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.